jangan lupa to keep your business clean lagi, lagi, lagi sampai ya, ya, the ya, mau ke tahu ya ya kamu kan halo halo halo halo halo halo halo Halo, asik Anesha, betul banget At the party shop, doing something unholy Alvino Dewi, iya Di sini masih terang banget, di sana udah malam ya Di sana jam berapa tuh? Nih eh. Bisa terang kan? Lili, iya, aku juga suka banget Jungkook nyanyi lagu itu Jungkook nyanyi lagu unholy Aku emang demen lagu itu, eh Jungkook nyanyi lagu itu Ya Allah, pas banget suaranya enak banget lagi Tau oh, ya. ya? Bibi, tawa mulu sama bibinya, liat Diapain sih, Chris? Dua-dui ya, gitu ya. Oh, ya. ya gimana tadi, Bibi? bibi. Tawa mulu dia nih sama dia nih, tuh Amin, kusi dayanti ini Nia, biokis katanya. Hai Erik, aku juga kangen Erik. Baby Erik, ada apa? Ada apa? Ada apa? Kalian tahu belum pulang? Saya Rilan, desain. Apa nih, Gorontaloan Risti, walaikumsalam Gositong Mamid <sum> hot <tuk> now, I'm just kidding, I'm Doing something I don't... Oh, we go, we go ya oh. Dia udah ngisi, berarti setiap sebelum kita pakai Belum kita pake, udah ngisi Benson duluan I, Mau menuju Paris Nih, oh, aku lagi jalan menuju Paris Wildan, dan Danny Sawang, assalamualaikum, salam. Wildan, well thank you. Arunca. Aku udah selesai buku satunya, udah lama gak belajar Korean sama ya, Edu Hakyo. Nanti pulang baru belajar lagi lanjut buku 2 Wih. Denny, ya, makasih Denny See you soon in Jakarta Wing! Suhaf, udah dong udah nonton film empatan, keren banget carukan sama Gila itu sih, enak banget laginya Luci, thank you Dana Merah salah pucat sama lu, Ma Mau masuk thank you, cium amin. <tuk> mama, mama peduli. Opa, <tuk> oh, oke, <dimana>, opa? <tuk> opa di mana Oke, oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, kita ada ya Ca, lu mana Ca? Lu masih di depok kan? Ca Vera, Waalaikumsalam Rizka, Bandung, halo Envatur, kemarin ke Jerman cuma lewatin doang Kemarin kita ke Black Black Forest Di Titlis. Gentari di Jawa Tengah Sugimak, Ragiana Bang Minola! Bang Minola apa kabar? Sehat, Bang? ever-ever do what boy stalking on the sea I had a miss from Buckbeak how you keep your business clean now you know, go, go, go everybody's shop, doing something unholy betul, betul, Priyono thank you ya teman-teman, udah nonton Kiss You, Kiss you lagi Kiss you lagi trending satu thank you, sayang ya sama dia. kita sampai diangkat ingat. Bauelnya nyari India kan semua. Doing something, else. I'm a better, so. love, family, love, and the You, can I with day, you can in the He get, ready, get like drama. And, baby, baby, I I and were just the, you the body something. <laughs> Nggak apa-apa kan aku penentan sama dia Emang kenapa? Aku sama dia dari dulu udah kayak kucing manjing <laughs> Jadi nggak usah heran lagi nah, Kalian tak ngelas dulu Tadi aku dengin sama dia Tapi dia sibuk Dia sumpung Mungkin dia malu <laughs> Mungkin dia malu Malu sama kalian Iya benar. Gapapa juga sih, dia nanya Ih, Tanti Yousefa betul, trending satu Trending satu, ayo, ayo, ayo Kiss you, trending satu Lagi di mana empo? Masih uduk kali, empo Lagi di jalan menuju Paris Iya, aku mau boy udah kayak kucing sama anjing Terbaik, terberantem Tapi dia kalau berantem, kalau ngebaikin aku lama Karena aku suka marah rama litbang aku nyari ini tadi. Terus, course in romance, iya iskil apa yang nonton juga tuh? Yang nonton. Dani ini timnya Kishu nih, Dani nih. Dani Vanderplay, keren. Kishu udah soal trending, keren. Aku juga buat vlog kok. Oh, selamat perjalanan. Rika, nangat umurnya ya Kenapa aku pake lipsticknya sampai pinggir? Karena biar gak kering Yang Sina malam Masa sih kaya full house, Dining sih, kenapa cepetan orang dia sibuk Ngarik-narik, Boy Emang di sini Instagramnya Boy, apa ini bukan Instagramnya Boy? Nanya-nanya Boy, Boynya tadi kan sudah di-invite, dia malu kayaknya, dia nggak mau Dia sombong, lagi sibuk, dia ntar aku marahin ya dia ya teraku WhatsApp bilang, kemarahin marah ya Bibi Noni, Noni Amin Amin, Noni Mana jidatnya ini? Oh, ini dulu waktu kecil Kalian gak tahu ceritanya Jelita, halo, nyong, Jelita Mana sih, ketombe Orang gaduh ketombe, lu, ngarang aja lu Miranda aja nyong jadi ini ceritanya mau tahu ini kenapa bisa misalnya bisa lihat tuh ada garis ini ya nih jadi waktu dulu waktu aku kecil aku main jadi ini naik ke atas jadi kayak naik ke atas bangku bangku buat duduk bangku kecil gitu tapi di ujung ujung bangkunya itu ada seng-seng yang tajam-tajam aku pas lagi naik kalau salah aku jatuh aku jatuh terus sengnya itu masuk di kepala sini nih aku kecil dulu berapa lupa umur berapa nih. terus nih kalian bisa lihat kan yaitu, terus dulu tuh ayah sama ibu tuh apa namanya nggak uh, pengen aku dijahit takut takut aku dijahit jadi uh, aku gak jahit nggak dibawa ke dokter jadi berbekas gini Giska apa kabar mana nih Iya sih gak ngangkat live bareng lagi nih nanti Melin ya ntar aku WhatsApp biar aku Melin. Dia udah keseringan aku omelin dulu Oh, kasihan jangan deh Ntar kita tegur dia, kita omelin kenapa dia nggak mau ngangkat live Instagram kita ya Dia kayaknya malu, karena dia gak biasa live Dia kan orangnya gengsi, jaga image gitu dia Gisa, iya nih ntar paling pulang baru ke Dharma Pro ya Sama ada hasil juga kontakan kok, kalau dia lagi liburan tuh aku suka melihat. Terus ke dm Ah itu dimana Terus dia kasih tau tempat-tempat bagus gitu. seringnya lewat DM Instagram Berapa hari yang lalu ya? Dua hari yang lalu kalo masalah salah masih DM-an terus sama Andy Arsil juga Pengen nanya Terus dia kasih tau tempat-tempat yang bagus Karena dia kan orangnya juga suka traveling Jangan nanya boy terus start dia Mete, temenin terus Ntar aku yang mau melin, oke okay. Kenapa yang aku angkat Gisga, belum Gisga Kayak dari mana? dia bukalah aku. Berteman sama siapa aja udah biarin aja bukan berarti pacaran kan. Gitu, kan teman dekat. Kan boleh teman dekat sama semua bukan berarti pacaran. Emang enggak boleh berteman terus-terusan gitu sih Kalau temen sama cowok. Jangan bareng sama cowok, bisakahnya pacaran kedang belum tentu. Panas. Ya udah buka deh. <tuh> eh kiss paling dimarahin belum guna. <tuh> Itu And now you don't know how to keep your business, clean. AC Evan Nyalain AC nya dikit, A AC nya nyalahin sedikit Giska bener, Giska aku belum punya pacar, keluar punya pacar juga Ini pacar aku nih tuh. Ini pacar aku nih. Di sini sawur eh, di sini saw juga bagus. Ninggu benar. LC Flow. Kalian tuh jangan ini, jangan setiap orang dekat sama ini, ini bilang pacaran. Orang dekat sama ini foto sama cowok jalan bareng bilang pacaran. Enggak apa berarti ya teman dekat aja kan bertemen boleh sama siapa aja bebas kita gatau jodoh kita siapa latih ya kan? wap ya kan? kita gak pernah tau jodoh kita nanti siapa berteman aja dulu sama semua yang baik-baik ya kan? dia ya, ngantuk disini jam 12-nya sekarang jaman sore ya iya betul model cat eye mohon maaf nih Fabi sayang Aku lagi dapat dari keluarga berangkat. Aku dapat akhir bulan memang selalu. Terima kasih oktanya. Epiara, eh, enggak ada yang gimmick. Namanya orang berteman dari dulu. Dia maaf udah kayak kucing sama anjing. Udah kayak Tomin jerry tau nggak? Deket banget perjuangan ibu-ibu ibu, ibu, ibu dia dan best Ibu Dino Ibas Ibas Biarin aja orang yang pada nulis nulis hate comment biarin aja ntar dia capek sendiri. Dia aja. Nggak ada urusan 2023 masih aja zaman Juli, udah kagak jaman. Ibu, terima kasih. Ibu, ibu, kangen, ibu sehat kan? Mau bapak. Bingung ya? Kalau orang kita tuh mau hujat, ada aja yang di ada ada aji di hujat diprotes, netizen, netizen kadang suka lucu tapi tidak menutup kemungkinan rejeki kita juga dari kalian semua jadi cukup mengucapkan terima kasih saja walaupun itu sebuah hinaan Nurdin ngapain join-join keluar gak lu Nurdin? ibu, ibu sehat-sehat, salam bapak ibu ntar ketemuan ya bu, pas aku balik liburan karena deh, nggak ibu, ma bapak, kalian mah gitu makanya belajar pikirannya terlalu terbuka gitu loh. Tapi aku senang sih kalian uh, bikin fans fans gitu. Aku senang. Kalau kalian seneng, aku ikut semua. Karena buat aku tidak ada ruginya untuk membuat orang lain seneng. Tidak ada ruginya pahala buat aku, bikin kalian happy, bikin kalian seneng jadi aku selama ini mau dijodoh-jodohin sama siapa juga aku mah seneng-seneng aja aku menikmati selagi itu bikin kalian seneng dan kalian masih di, di, maksudnya kalian masih ada batasnya aku seneng-seneng aja Erna, iya Alhamdulillah betul Lilkis, ada tuh Bobo Brenda Brenda sini jam setengah satu dibahas si Raghi udah kuat dingin dia. Kangen makanan Jakarta. Kangen sayur asem, ikan petek, sambal mentah. Sama lalapan daun bayam daun singkong. Kangen bakso. Terus kangen, apalagi ya. Banyak. Sabar ya, kita lagi. Liburannya kelar nih. Erni Sulistiani trending 1 betul Kisyu TV. Jadi ya, penasaran nonton Kisyu TV sekarang. 1. Oke, siap aduk mie Julia, kita lagi di jalan mau ke Paris. Sugers, amin. Thank you, sayang. Wahyu, thank you. Putri, malam kuliah. Ada mah, dia di bengkel. Eh, belok kiri ya dong. Kita ada rencana nanti. Ini ke Korea. Izin dulu, aku kerja dulu ya. aku pagi dari betawi ya. thank you udah nemenin di perjalanan nanti kita live lagi ya di paris kita lihat paris nanti oke okay?